itu bajunya bagus banget. yang beliin siapa? bunda lesti. sama? papa bilang.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 Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama Ada sebuah unggahan postingan dari ig nya Kak Renzi Lazuardi Para sahabat ya tentunya memposting Postingan foto si Uto Para sahabat ya wah kayaknya Bang Renzila Zuardi ada di tempat si Naruto persahabat ya Apa mungkin? Tentunya uto pun akan fitting baju persahabat ya aduh kyuuto banget ya. Kayaknya ingin ikut uh, jadi pengiring pengantin persahabat ya aduh luar biasa banget ya. Apalagi nih yang akan diberikan kejutan spesial bahagia dari Kak Renzila Zuardi untuk semua para fans Leslar lovers. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yakni dari akun Instagram Faulina Aster yang berkomentar Kang jahit lagi ke rumah Uto nih buat fitting Wow Tentunya, tentunya ada komentar lain dari akun Instagram Yuvita Seri and Alufi mengatakan kalau tukang Payet di rumah Naruto pasti ada Hinata juga di sana. Secara lakinya lagi syuting Bininya sibuk nemenin fitting keluarga Besan Aduh uh, tentunya kita tunggu saja cidukannya persahabat ya Jangan sampai ketinggalan info nih tentang Lesti dan Rizky Bilar Ke gambar berikutnya persahabat kita lihat ini ada yang lagi viral nih Tentunya si cantik Alma Belenata Yang mana tentunya... Amabel ini memakai baju pemberian dari Lesti dan Rizky Bilar situ menyebutkan Amabel bilang bersahabat ya Baju tersebut dibelikan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Aduh luar biasa banget bersahabat ya Kita lihat tentunya ini adalah kombinasi dari Leslar, persahabat, ya Terlihat sangat jelas banget nih Kemiripan dari Amabel tentunya dengan Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuhi pujian dari para fans Yakni ada komentar dari akun Instagram Trisni Brahmada yang berkomentar gemes banget Ada juga komentar lain Juju Hena yang berkomentar kombinasi Leslar 100% Wow persahabat ya Tentunya banyak sekali komentar respon yang sangat positif Tentunya untuk Lesti dan Amabel Pak sahabat ya Mudah-mudahan doakan saja yang terbaik kita mudah-mudahan tentunya mendapatkan cedukan vitamin dan kabar baik serta kabar bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.